Kemudian ada the magician. Kemudian ada eight of cups. Oke. Okay. Oke, okay, yang aku lihat di sini ada seseorang yang sepertinya ya baru melangkah terbebas gitu loh dari uh, sosok lain ya yang aku lihat di sini. Dia terbebas dari sosok lain terus kemudian juga jadinya dia bebas kan freedom gitu. loh uh, bebas ke arah siapa aja gitu yang dia mau ya di sini uh, dia bebas memilih. Nah, kebetulan yang aku lihat di sini ketemu sama kamu. Ya, kebetulan ketemu sama kamu. Maaf, tadi kayak silau banget dilihat-lihat ya. Gitu. Ketemu sama kamu dan ini tuh bisa jadi yang aku lihat dia itu akan benar-benar mengusahakan ya akan benar-benar mengusahakan kedepannya gitu loh sama kamu, ya dalam artian e, ketika dia udah udah beres gitu ya ataupun udah selesai dengan apapun masalah yang dia hadapi gitu kan, itu yang aku lihat kamu bakalan ngedapetin ya di sini ataupun ketemu dengan cinta sejati kamu gitu loh terutama dalam waktu secepatnya sih yang aku lihat di sini karena ada swords ya swords itu berkaitan dengan kecepatan biasanya ya dan dia itu memang yang aku lihat mungkin memiliki trauma gitu ya tapi traumanya itu dia mengelola diri dia sendiri supaya traumanya itu enggak berefek ke dalam kehidupan sehari harinya gitu terutama trauma dari sisi percintaan karena kita tahu mungkin kalau dari uh, manusia gitu ya, kalau dari sisi manusia hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga gitu kan. Jadi di sini aku lihat kan tamannya dia, dia pengen tamannya dia berbunga gitu kan. Jadi yang aku lihat di sini gimana caranya dia supaya uh, tamannya itu berbunga dan dia juga enggak Enggak selalu terpengaruh dengan traumanya dia, karena trauma itu kan masa lalu sebetulnya gitu kan, masa lalu yang udah terjadi gitu, yang seharusnya memang diikhlaskan gitu kan, terus kemudian juga uh, yang memang seharusnya enggak harus dipikirin lagi, karena kan trauma itu cuma apa ya, kayak bagian sisaan-sisaan masa lalu Gitu. Dan dia memang lagi healing dan udah bener-bener mantep banget gitu, loh, healingnya tuh udah mantep gitu. Jadi yang aku lihat di sini bisa jadi dia ada keseriusan gitu loh ketika bersama dengan kamu ya di sini. Yang aku lihat gitu. Tapi untuk beberapa orang ada yang memang salah mengira gitu loh, tentang jodohnya itu. Kadang uh, untuk beberapa orang baru deket kok Alvin sosok ini udah ghosting gitu kan? Ya itu untuk orang yang ghosting sih. Ya, yang aku lihat rata-rata kayak mungkin agak ngeliat seseorang itu ternyata salah gitu ya dan ternyata jodoh kamu itu yang aku lihat di sini bukan merupakan sosok yang kamu kira gitu loh sebelumnya ya jadi mungkin rata-rata di sini aku lihat sosoknya sih sosok baru rata-rata di sini aku lihat ya sosok baru yang bener-bener gemes banget bener-bener yang kayak dia berusaha gitu loh untuk supaya kedepannya bagus supaya kedepannya bisa untuk berinteraksi sama kamu supaya kedepannya bisa ada yang namanya uh, ikatan percintaan gitu karena dia pengen juga gitu loh ya ya aku lihat di sini karena dia pengen juga gitu makanya di sini ketika dia berusaha atau ketika dia ketemu sama kamu otomatis dia itu berusaha untuk bisa dekat berusaha untuk bisa di sini nyenengin hati kamu gitu ya berusaha untuk bisa mengerti kamu ya kemudian kamu juga memang harus ngertiin dia juga gitu ya uh, biar sama-sama balance biar sama-sama ada keseimbangan seperti itu kalau dari zodiaknya kita lihat di sini ya uh, langsung dari kartu zodiak aja ya kita lihat di sini Sedikitnya apa aja sih yang kelihatan? Kita lihat di sini ada Mercury. Oke, okay, sama banget ya. Kenapa tadi langsung aja gitu? Karena Mercury itu ada kaitannya dengan The Magician sebetulnya ya di sini. Uh, karena Mercury itu, planet Mercury itu menaungi Virgo dan Gemini gitu ya. Aku lihat di sini ya, Virgo dan Gemini. Tapi kalau dalam hal ini mungkin kayaknya ada kaitannya dengan Gemini, gitu, ya. Kemudian kita lihat di sini untuk zodiak yang lainnya, yang mungkin kelihatan untuk kamu. Di sini ada Venus, ya, Venus. Kalau dari Venus, di sini yang aku lihat ada kaitannya ke arah Taurus. Kemudian juga ada ada kaitannya ke arah Libra, ya. Di sini kemudian dari kartu berikutnya, kita lihat ada kaitannya dengan Sagittarius. Arah tujuan hidup juga ya bisa jadi di sini. Oke, itu dari zodiaknya ya. Kita bacain di sini sebagai bonus karena masih ada waktu gitu kan. Kita lihat di sini uh, untuk kamu, gitu ya. Apakah ada kejutan atau apakah ada hal-hal lain yang baik yang akan kamu terima? dalam waktu dekat di sini aku lihat ada kaitannya dengan seseorang yang ngasih apapun yang kamu mau gitu loh ya yang aku lihat di sini bener benar super kaya crazy rich gitu kan sebutannya jadi yang aku lihat di sini kayak kamu mau apa aku kasih kayak gitu ya yang aku lihat tapi memang harus hati-hati gitu karena ada orang yang nipu gitu ya takutnya kayak kamunya ditipu gitu jadi makanya di sini uh, dianya juga harus benar juga harus terpandang dan kamunya juga harus Ngeliat bukti-bukti yang ada ya seperti itu kemudian kartu berikutnya di sini ada justice justice ada kaitannya dengan libra ya ada kaitannya dengan keseimbangan gitu jadi yang aku lihat di sini usahakan ya usahakan Cari seseorang yang memang cocok sama kamu dan menyeimbangkan kamu gitu loh ya. Bukan yang perfect banget, bukan yang sempurna banget, tapi yang memang bisa seimbang gitu loh ya, dinamikanya. Oke, itu yang kelihatan di kartu. Bye-bye, sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya.